Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir lagi di channel Napanai. Oke, video kali ini, nah kita mau menuju Hotel Aston Banua. Kita bersama rekan kita, nah di sini teman-teman kita, nah kita menuju Hotel Aston Banua. Di sini kita di Jalan Ahmad Yani, sudah ya, nah ini nah teman-teman kita masih di Jalan Ahmad Yani menuju Hotel Aston Banua posisinya ini di samping e, Bandara Samsudin Noor Internasional Banjarmasin ya e, persis kita di sampingnya masih e, di Jalan Ahmad Yani nah menuju Hotel Aston Banua kita ya lihat ya ini suasana Bandara Samsudin Noor Internasional Banjarmasin disini sini suasananya panas, cuacanya udah panas ya. Nah itu lihat teman-teman ada patung pesawat. Nah di situ ya ada tugu tapi saya nggak tahu itu patung pesawat apa, saya nggak tahu teman-teman. Ada monumen di situ ya. Nah di ada mobil tank. Oke teman-teman, kini -teman, udah sampai di pintu gerbang. Hotel Aston Banua. Di sini kita masuk ya. Oke, lihat teman-teman, di sini. Nah, itu. Ini jalan menuju Hotel Aston Banua, pintu gerbangnya ya tadi ya. Di sini kita mau berhenti sejenak menunggu teman-teman datang atau menunggu teman yang lainnya lagi ya di sini. Nah, itu ada di depan Hotel Aston Banua samping eh... Ini ya. Apartemen ini kayaknya. Apartemen, apartemen. Di situ ya, Ini teman-teman masih di dalam mobil nunggu teman-teman. ya. Ini udah jalan ya kita ya. Mau menuju Hotel Aston. Nah, ini udah sampai ke tempat Hotel Aston Banua, nah teman-teman, situ. Oke, ini teman-temannya. Oke, ini teman-teman. Nah, lanjut ya kita mau masuk ke Hotel Aston Banua ya. Oke, ini kita keluarin barang-barang dulu, situ. Nah, itu. Nah itu nunggu teman yang. Lagi di bawah Udah mampir ke sini Cek ya teman-teman ya nah. Wow, ini kayaknya Agnes deh Oh, bukan ya Oh wow, sesi foto nih Kayaknya Waduh Nah, itu ada Teman-teman udah semua ya Lengkap ya kita mau menuju hotel Astana di situ Kita cek suhu tubuh dulu. Oke, satu-satu ya, cek suhu tubuh ya. Karena ini masih covid, jadi kita cek dulu. Nah, itu 36,5 ya. Ya, saya ini Fire mau menuju. masuk klub dulu kita ya ke ruang nah Jadi teman teman masuk lagi ya kita nunggu ya nah tidak muat katanya. kita nunggu ada tiga orang di luar ini udah sampai Mau check in dulu di lobby ya ini namanya. Wow, ini anak kue. Laper laper laper. Wah, wow, bikin lapar nih guys. Oh. Wow. Nah, di sini ada Aston Banua Hotel Convention Center dipersembahkan oleh Pak Repub Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo Banjar 23 September 2015 tadi ya. Di sini tempat kita makan nanti ya ini kita mau menuju kamar kita udah check-in ya kita lihat ya ke ruang Oke teman-teman di sini? mau mandi dulu ya piyunya kolam renang guys, Woo. sini guys, View-nya kolam renang dan di situ ada permata hijau, disitu ada permata hijau di situ nuansanya, pemandangan indah banget di sini, aduh di sini keren banget, aduh, ini hijau sih, oke okay. kolam renang ya, nuansanya kolam renang. Mau mandi mandi dulu. Mau mandi di mana? mau buat tanah. Mandi. Mandi. Mandi di kampung Renang. Oke. Okay. Okay. kita mau mandi. Nah, ini akhirnya kemana? Angkut angkut. Pisar, mana Bang? Mau angkut ke banyakkan angkut tanah. Tapi bisa. Tapi bisa. Dakua. Ini sedang yang mungkin Oke, kita mandian dulu Oke, kita mandi Dingin sekali